Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Hari ini kita mau menampilkan atau mereview Hasil MotoGP Australia tahun 2002 Mana teman-teman Seru atau ekstrim atau bagaimana ya? Yang jelas Sergut Australia ini memang uh, Menjadi ikon balapan di mana setiap pembalap selalu overtik dari mulai uh, start sampai garis finish karena circuit ini tuh bisa dibilang apa ya uh, semacam roller coaster gitu ya jadi uh, setiap balapan itu sepertinya itu uh, tidak ada hampir tidak ada tikungan atau uh, belokan yang sangat tajam jadi setiap pembalap itu Uh, hampir setiap detik setiap menit itu bisa saling overtake ya kan? jadi kecepatan sangat dibutuhkan di circuit ini uh, sebelum kita lanjut memulai balapan kita sedikit flashback mengenai circuit Philip Island ini uh, yaitu raja dari Philip Island ini pembalap yang sering memenangin di Philip Island ini yaitu Casey Stoner ya Uh, dia sekaligus uh, tuan rumah dia itu uh, 6 kali 6 kali selama uh, berkarya di MotoGP yang akan jadi legenda dan kemarin juga tampak hadir di uh, Subject Phillip Island kemudian uh, salah satu pembalap legenda juga yang siapa yang tahu dengan dia, yaitu Valentino Rossi dia 5 kali dan dia sering naik podium di ini. dan bahkan uh, selalu mendudukin di peringkat 3 peringkat 2 bahkan paket pertama paling ya. di sangat menyukai track ini dia salah satu favoritnya uh, Oke okay. uh, kita mau bahas uh, mengenai uh, balapan hari ini ya teman-teman Balap, balapan kali ini yang juara yaitu Alexen ya dari Suzuki x ya kan uh, kita bicara mulai Alexen dulu ya kan Memang sih dari mulai awal star Alexson itu Memang nampak kelihatan Dia mempunyai Pace Atau kecepatan yang luar biasa Sama dengan Mark Marcus Karena Marcus ini Juga jangan lupa ya teman-teman ini adalah Satu-satunya Pembalap MotoGP Yang menjuarai Terbanyak di era modern sekarang Ya dia tiga kali kalau gak salah ya, tiga kali di Philip Island ini Dan dia sangat berpengalaman Memang dari awal balapan saya sudah yakin bahwa Mark Bokos akan mengobar ngaprik nih uh, Philip Island Dan ternyata benar Dan dia sempat uh, akan juara di Phillip Island ini Karena saya tahu uh, Mark Bokos sangat berpengalaman dan, dan dia sangat hebat di ini ya. Dimanapun uh, Pembalap yang ada di depan dia, teman dia, dia tidak pernah emas, itulah mental dari Pak uh, Pasko. Kita bicara kembali ke Alex Ren, ya kan? Alex Ren memang dari awal saya sudah melihat dia bakal merebutkan podium di balapan kali ini, ya kan? Karena dia mempunyai gap yang sangat bagus, ya kan? Kalau saya sudah melihat, ya kan? Oh, ini nanti ada 3-4 pembalap yang akan ke depan. Kan, termasuk Bagnania, ya kan dan ternyata benar ada Mark Marquez yang saling overtake dari mulai uh, balapan sampai akhir sebenarnya kalau saya lihat sih uh, Alexin dan Mark Marquez ini kenapa dia bisa sampai uh, podium bahkan juara uh, karena memang dia pengalaman dan memang motornya bagus dan memang good feeling untuk hari ini karena mereka berdua ini Ya kan? Kalau saya lihat secara data dan memang kenyataannya Alexander Macpherson ini tidak ada poin untuk menjuari tujuan dunia. Ya kan? Jadi apa yang dilakukan Alex dan Macpherson ini, ya menurut saya hajar aja, gaspol aja. Jadi dia eh, tidak perlu memberikan apa yang terjadi nanti. Yang penting dia melakukan sehebat mungkin untuk di trek ini. Ya, jadi uh, berbeda dengan Francesco Bagnania, Pico sama Fabio Wataru dan Alex Pagaro Mereka ini uh, sangat-sangat hati-hati. Ya kan? Jika dibilang uh, saya lihat mulai dari uh, awal start tadi, ya kan? sebenarnya yang bisa menjuarai itu Makobeseki. Gitu kan. Kedua baru Peko. Kenapa? Gitu? E, dari mulai awal balapan, Peko ini sudah mau, udah, gugup. Dia udah gugup karena terlihat dari saat start, dia mulai menurunkan full shot device-nya e, bagian e, apa, depannya itu untuk mulai start. Seperti ini dia ada salah. Gitu. Dan dia gugup, terlihat lihat saat di kamera saat balapan itu dia sekesulitan, maka saat dia start, dia bukannya melaju cepat tapi dia malah mundur. Dia kepala dia dia motornya terasa lambat. Makanya saat start itu dia dia mundur sampai posisi sekitar 76. Makanya sedikit agak kesulitan nih. Berbeda jika dia tidak ada gugup saat melakukan penurunan kalau set devex-nya ini kemungkinan bisa dia melaju cepat. Kenapa saya bilang Marco Besiki ini punya potensi cukup besar untuk podium? Karena memang dari awal ya kan. Dari mulai ke uh, free practice 1 2 dia sempat menduduki peringkat 2. Dan uh, kelihatan pace atau gap pun di antara ada-ada seniornya dia sangat cepat sekali ya kan. Bahkan Uh, kelihatan sekali kalau uh, Marco Bezeki ini memang melindungi Peko wajar karena si Peko ini kan sahabat sekaligus uh, teman uh, anak Dikvalin Nero Si ya kan? jadi menurut saya Marco Bezeki ini sah-sah aja wajar tapi uh, jika Marco Bezeki tidak melakukan kesalahan uh, kemungkinan besar Peko juara ini karena peku dikawal oleh Mako beseki ya kan e, di urutan nomor 2 Mako beseki tapi saat e, di lap-lap ketiga Mako melakukan kesalahan melebar akhirnya di overtake e, sama alexson dan magma magu ya dari sini lah ya kan e, kekalahan peku bagannya e, dari kesalahan e, apa karena di sini peku bagannya itu sebenarnya bisa untuk juara satu bisa tapi dia lebih bijaksana dan dia lebih cerdas dan dia tidak mau kehilangan poin atau kesempatan yang sangat besar ini dan dia tidak melakukan hal yang sangat bodoh karena dia dari musim ini sudah jatuh lima kali ya kan anggap aja itu sangat konyol ya kan dan dia melihat kalau Fabio Wataro jatuh tidak bisa melanjutkan lagi isilah kesempatan besar bisa aja jika dia poin atau besar atau tinggi atau tidak me me apa? seleksi untuk juara dunia dia akan gaspol seperti Alexander dan Mama Kwas. saya yakin dia bisa tapi dia cukup dewasa dan hati-hati makanya dia sangat senang untuk hasil ini dan penting untuk bisa mengunci di gelar MotoGP Next yaitu di Sepang, Malaysia ya kan? Dengan catatan eh, Beko juara 1 Fabio di urutan 3 ke atas ya kan? Dan disitulah peko eh, bisa juara dunia di Sepang Dan eh, menurut saya semua bisa terjadi ya kan, Selama eh, teman-teman Ducati juga membantu Saya yakin eh, untuk juara dunia saya yakin itu bisa, ya kan. Dan e, kita lanjut mulai quest e, ya kan? Makbakhwas, ya seperti saya tadi bilang, ya kan? E, dia sangat berpengalaman di Soviet ini, ya kan? Dan saya tidak heran kalau dia sampai bahkan juara podium, juara satu pun saya tidak heran, ya kan? E, Oke, okay. kita bahas mulai makobesi, hari ini dia sangat gembira karena dia mendapatkan gelar uh, Rookie of the Year di tahun 2002 ini dengan poin yang paling tinggi di antara yang lainnya dan uh, ini suatu kebanggaan buat Munif Fairbanks dan sekaligus Valentino Rossi sebagai mentornya ya dan Luca ini uh, hari ini di posisi keenam ya so, kemarin dia uh, tadi ada kesulitan karena dia sempat uh, hampir menghantam Jack Miller saat kejadian crash Aleks Mas Alec Marquez ya menghantam Jack Miller karena di sini Jack Miller sebagai tuan rumah dia ingin menjuarai ya kan dia sangat potensi besar untuk di ini sekaligus Jack Miller uh, tadi pagi itu uh, mendapatkan uh, penghargaan dari Dona Sport dan ya, MotoGP bahwa uh, di tikungan ya yeah. Johann Yaco ini uh, hampir sama seperti uh, josh Martin dia selalu sedikit ada kesusahan uh, Dewi fortunanya belum mungkin ya ya begitulah Zarco tetap ada seperti itu seperti Martin ya kan tapi Zarco adalah uh, salah satu rider andalan untuk pengembangan Ducati di tahun 2022 sampai 23 karena dia salah satu pembalap yang serba bisa seperti Jack Miller kayak kan apapun memakai motor apapun dia selalu jago ya. Tapi kesempatan untuk pabrikan susah dia ya kan Oke untuk Alex Pagraho hari ini Dia sangat sedih sekali ya kan. Karena e, saya lihat Alex Pagraho e, Punya juga e, sangat jauh ya Untuk bisa merebut gelar juara dunia kesempatannya cukup kecil ya kan e, Jadi mungkin yang harapannya Alex Pagaro, ya bisa tetap juara dua naik up atau lewat 3. Tapi ini sangat sulit ya kan. Karena ini dia di urutan 9. Oke. Okay. Untuk berpindah di hutan 10 ya. Eh. Perpindah kali ini saya pikir dia kurang menurut saya ya, kan. E, berbeda dengan babak sebelumnya ya kan. Karena Hampir semua pembalap di di 2002 ini tidak semua yang pernah balapan di sirkuit uh, apa Philip Island ya kan hanya Max Verstappen, terus Juan Jacob uh, siapa namanya ada Gasparo, Maverick Vinales, Carlos hanya orang-orang yang senior ya yang pernah melakukan ini semuanya baru dia tidak punya data dan punya pengalaman makanya ini hal yang baru untuk pembalan-pembalan muda yang era modern ini, ya kan jadi uh, saya pikir mereka semua ya baru ya, ya. Uh, kita bahas mulai Fabio Quattaro ya kenapa Fabio bisa sampai terpuruk seperti ini uh, memang dari awal kemarin dia di balapan Thailand itu uh, dia sudah mentalnya sudah tidak ada ya bahkan menghilang menghilang dari media ya kan sampai di Instagramnya pun sempat tidak aktif ya kan bahkan kema kemarin pagi di hari Jumat uh, dia merasa iri uh, atau apa ya kan karena Fabio ini sangat kasihan ya tidak dia tidak mendapatkan dukungan dari temen-temennya uh, atau timetnya bahkan dari mentor mentornya bahkan dia sempat nyeletuk di uh, saat uh, diwancarai di suatu TV spot ya kan jadi uh, gimana uh, waktu ngelihat uh, Peku bahannya ini sedang kepikiran atau berjalan bareng saat di uh, Philip Island bersama Casey Stoner ya kan memberikan arahan atau pengarahan untuk di, bahkan dia suka sering bertemu dengan Valentino Rossi ya kan, uh, Fabio menjawab ya kan, saya tidak bermasalah ya kan, saya tidak iri ya kan, uh, karena bagi saya yang di atas sendiri, mereka semua dukungan mereka tidak ada, dia hanya mendukung secara omongan uh, saja gitu, jadi menurut saya sih Fabio itu pembalap yang luar biasa ya kan, dan Uh, saya juga bingung ya, uh, untuk pembalap era sekarang itu mentalnya berbeda ya kan? Sama pembalap-pembalap uh, seperti yang sudah di juara dunia, Casey Stoner, Yorgio Lorenzo, Mark Marcos, dan Valentino Rossi Mereka punya mental yang sangat-sangat kuat ya kan? Bahkan uh, rival seperti yang dilakukan untuk era MotoGP sekarang itu menurut saya sangat tidak ada dan kecil sekali tapi di era mereka fantasi 4 itu fantasi Rossi Cassie dan Rocky Lorenzo itu Johnny Pedrosa itu mereka itu, itu sangat besar yang hebat gitu. bahkan berteman Sehilo itu tidak pernah gitu dan itulah yang menimbulkan uh, MotoGP ini sangat ramai dan banyak dukungan dan ramai menonton dan mental mereka sangat kuat bahkan bisa menutupin rasa kesal atau sedih atau kecewa atau perasaan apa di depan media mereka bisa menutupin mereka itulah alasan menutupin kelemahan mereka gitu dia nggak mau menutup kelemahan ini dilihat oleh rival rivalnya dan dia merasa tetap tangguh jadi saat diwawancara dengan media-media uh, pun ya, tetap uh, having fun ya. tetap ketawa, tersenyum senyum ya. jadi uh, selalu, oke okay, uh, saya akan perbaikin untuk kedepannya saya akan berusaha lagi terima kasih untuk tim kata-kata nah, gitu -gitu, yang uh, selalu motivasi diri sendiri berbeda sama sekarang ya kan, mentalnya menurut saya banget ya, kalau untuk tahun 2020 ini menurut saya uh, Peku nya ya mentalnya sangat Bagus untuk kejuaraan Tapi, ya, Untuk mental kali ini Beko banyaknya lebih hebat pada Fabio Kotaro Jadi eh, Jika Fabio masih tetap seperti ini Terus Kejuaraan dunia Akan gagal di hari ini Dan akan pidat tangan ke Beko bandennya. Oke teman-teman eh, Uh, cukup sekian uh, hari ini reviewnya. Jika kalian suka dengan uh, komentar saya atau review saya, silahkan subscribe channel saya. Ya, uh, tanpa maju like dan selalu komen, Pre komen sebanyak banyaknya. Ya, saya minta maaf jika ada kata-kata yang salah atau review yang kurang baik, saya perbaiki.